harus di settingan AF ya Bang soalnya saya coba di set MF di tangan setengah agak bunyi dan muncul hijau-hijau jadi eh, AF atau MF itu dua-duanya bisa bunyi-bunyi itu namanya bip jadi teman-teman bisa langsung di pengaturan diaktifkan bipnya Oke langsung saja kita aktifkan bipnya caranya tekan menu, kamera apapun itu tekan menu dulu. Kalian cari di kotaan yang pertama ini ada tulisan beep. Beep, eh, disable ini enggak bunyi, enable ini bunyi. Ya, kita bunyikan coba. Kita coba ya. Nah bunyi kan Nah bunyi Ini AF Kalau kita MF kan apakah bunyi juga Bunyi ketika uh, Fokus di tempat tem, Di tempatnya Nah Ini kita pakai MF Kita pakai MF hmm, Kita cari Fokusnya Nah, bunyi itu jadi bukan pengaruh MF atau AF jadi bunyi beep itu adalah pengaturan ini ketika fokus maka otomatis bunyi jadi ini adalah untuk membantu kita agar ketika kita motret kita cari fokusnya lebih mudah seperti itu teman teman oke jika ada yang ditanyakan lagi silahkan tulis di kolom komentar akan kita jawab, dan jika kurang puas, nanti bisa live streaming dengan kita di setiap minggunya. Kita sekali live streaming bisa tanya jawab di situ. Uh, salam sahabat fotografi, videografi Indonesia. Salam saudara.